Halo teman-teman. Wow, ada mainan bagus-bagus teman-teman. Wow, wow, wow, mantap sekali teman-teman. Wow, oke kita masukkan di sini dulu teman-teman. Wow, Wah, banyak hewan-hewannya teman-teman ya. Wow, ini ada ekornya. Wow. Wah, ini apa lagi, teman-teman? Oh, ini layarnya panjang, teman-teman. Lucu sekali. Wow, ini ada tanduknya. Oh, ini mobil apa, teman-teman? Ini -teman? eh, sepertinya mobil, tapi lucu bentuknya ya. Wow, wow, wow, wow. Wow, ini apa lagi, teman-teman? Oh, ini mobil lagi, teman-teman. Wow, bagus-bagus, tetapi kotor ya, teman-teman. ya. Wow, wow, wow. Kotor sekali mainannya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membersihkan mainan ini teman-teman. Wow. Wow, kita lihat. Wow, airnya sudah ada teman-teman. Oke, kita akan membersihkan mainannya teman-teman. Wow wow wow, wow, wow. wow, ternyata mobil derek teman-teman. Keren sekali mobil dereknya. Wow, mantul, mantap betul. Oke, okay, sudah bersih teman-teman Kita taruh di sini Oke, okay, kita lanjut lagi Wow, ini apa lagi Mobil apa teman-teman? Ayo kita lihat Wow, wow, wow Ini mobil eskavator teman-teman Wow, keren sekali ya bentuknya ya Mantul, mantap betul Oke, okay, kita lanjut lagi, teman-teman. Wow, apa lagi, teman-teman? Ya, wow, ini ternyata mobil truk pasir, teman-teman. Mobil truk pasir itu untuk muat pasir, ya, teman-teman. Ya, wow, mantul, mantap betul! Oke selanjutnya apa lagi teman teman? Wow ternyata mobilan lagi teman teman. Wow ternyata mobil molen teman teman. Wow lucu sekali mobilnya mobil molen keren wadidaw wadidaw mantul mantap betul. Yo yo yo yo, apa lagi teman-teman? Wow ini sepertinya hewan teman-teman. Ayo kita lihat teman-teman. Wow ternyata Brontosaurus teman-teman. Wow keren sekali mainannya. Wow lehernya panjang, ekornya panjang teman-teman. Oke kita lanjut lagi teman-teman Wow apalagi nih teman-teman Pernya -teman? panjang Wow ternyata jerapah teman-teman Wow lucu sekali jerapahnya teman-teman Wow wow wow wow Terus apalagi teman-teman Wow, apa ini, teman-teman? Ada tanduknya! Wow, wow, wow! Wow, ternyata badak bercula satu, teman-teman! Wow, badaknya keren, teman-teman! Wih, apalagi ini, teman-teman! Wow! Wow, ternyata karkara duntus saurus, teman-teman! Wow, wow, wow, wadidaw, wadidaw, keren sekali, teman-teman! Wow, ternyata zebra, teman-teman! Wow, keren sekali, zebra-nya, ya, teman-teman, ya! wih ini apa teman-teman wih wow ini ternyata Spinosaurus teman-teman wow lucu sekali wow mainannya mantul mantap betul oke udah selesai teman-teman jangan lupa subscribe ya dadah